Anda dan Gejala Penyakit Eksim Pernahkah Anda dengar tentang eksim atopik? Penyakit kulit yang satu ini biasanya ditandai dengan munculnya rasa gatal secara terus menerus. Tidak hanya itu, tetapi akan timbul juga ruam kulit yang kemerahan. Ruam tersebut akan memberikan rasa gatal dan bisa tumbuh di daerah tubuh lainnya gatal akan terasa pada malam hari penyakit eksim ini bisa memberikan gejala lain yang akan mengganggu pasien bahkan beberapa kasus bisa juga penyakit eksim ini menimbulkan rasa sakit dan juga mengeluarkan darah lantas apa saja penyebab dari penyakit eksim ini dan apa penyebabnya penyebab eksim Penyebab dari penyakit eksim ini belum bisa diketahui dengan pasti, namun terdapat beberapa faktor yang bisa memicu munculnya kondisi eksim seperti berikut ini. Cuaca yang sering berubah, makanan yang tidak sehat, bulu hewan, dan bahan pakaian yang digunakan. Gejala eksim Gejala yang dirasakan oleh setiap penderita tentulah berbeda. Misalnya pada bayi, biasanya terasa gatal, kulit kasar, dan juga merah. Biasanya ditemukan pada kulit kepala, tangan, kaki, dan juga bagian tubuh lainnya. Sedangkan pada anak-anak dan orang dewasa, bisa berupa ruang merah yang terasa sangat gatal pada bagian leher, lutut, dan juga siku. Berikut ini gejala yang mungkin saja terjadi. Ruam yang menonjol dan mengeluarkan cairan. Kulit pada daerah mata menjadi lebih gelap. Kulit kering dan bersisik. Dan pada bagian kulit telapak tangan dan area bawah mata menjadi kerut dan kusut.